Bismillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wa 'rabbil alamin wa salat wa salam wa asraf ulanbiya Iwal mursalin wa ala alihi an la la wa sahmihi al jema'in Asya ilaha ilallah mahudahul al shereka la wa asya anna muhammadan abduhu wa rasuluh la Lana biyabakla قال الله تعالى كتاب من الله يحب في Insya Allah pada kesempatan kuliah subuh kali ini Saya akan mengangkat tema dengan judul Perkuat Ibadah Tingkatkan Sedekah Ikhwan Fila tulloh, Bulan Ramadan yang penuh berkah dan hikmah Bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh didikan, sabaran, keikhlasan Semangat beribadah Serta Kedermawanan Pada bulan Ramadan kali ini Mari kita sama-sama Berupaya meningkatkan berbagai amal Ibadah kita Dan kesolehannya Baik yang bersifat Ritual maupun Sosial Alangkah indahnya Kalau semangat dan esensi Ramadan ini Terus hadir dalam kehidupan kita Pada 11 bulan berikutnya Ikhwan filah rohimatulloh Bukan sebaliknya Begitu bersemangat untuk beribadah Dan beramal saat Ramadan Tetapi spiritual ibadah Kembali melemah Seusai Idul fitri tiba Ikhwan fila rohimatullullah Ramadan berasal dari kata Ramadan yang artinya membakar membakar dosa-dosa membakar sifat buruk dan membakar yang tidak baik lainnya dalam diri kita dan bulan sawal berasal dari kata sawal yang artinya meningkatkan dengan demikian, seharusnya pada bulan Ramadan selesai dan awal datang, maka semakin rajin serta giat beribadah, baik ritual maupun sosial. Salah satunya didikan Ramadan adalah kedermawanan, puasa mengajari dan mengingatkan kita kepada orang-orang yang bernasib tidak sebaik. Kita. kita tidak makan dan minum di siang hari, bukan berarti kita tidak mau untuk melakukan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak makan dan minum di siang hari, bukan karena tidak punya makanan melainkan hanya mematuhi aturan Allah mengenai puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiamu kama ladzina min la tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa Surat Al-Baqarah ayat 183 Ikhwan Salah satu ciri orang yang bertakwa adalah mereka yang selalu, selalu mendirikan sholat dan menginfakkan sebagian rezekinya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Al-Quran bertabur dengan puluhan ayat yang menyandingkan perintah sholat dan, zik, dan zakat. Infaq, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pahala ampunan dan karunia yang sungguh luar biasa bagi mereka yang gemar bersedekah. Dalam surat Al imran ayat 133 dikatakan dan jangan dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari rohmu dan kepada surga yang luas seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa yaitu orang-orang yang mendakakan hartanya baik waktu lapang maupun sempit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun membuat puluhan bahkan ratusan perintah dan kisah yang dijelaskan keutamaan dalam berzakat dan bersedekah dan salah satunya semisal siapa yang menafkahkan hartanya di jalan Allah maka akan dicatat baginya pahala sebanyak 700 kali lipat hadis riwayat Tirmizi ikhwan filah mari kita tingkatkan amal ibadah kita di bulan yang penuh barokah ini dan salah satunya termasuk bersedekah memperbanyak sedekah melipat gandakan sedekah mudah-mudahan dimudahkan langkah-langkah kita di bulan yang penuh barokah ini akhir kalam